teman-teman hey, sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya kalau nggak kutembak pala oi bang bang hmm. Aku mau nanya bang, aku kan masih ada nyawa tujuh nih. Kenapa nyawaku udah dicabut aja bang? Berarti ini kematian kedua muka? Iya bang, tapi kan aku masih ada tujuh nyawa. Kok udah di sini aja. aku Enggak ada beresnya lah kerja anak satu ini, mama Martin. Martin. Apalagi bang? Apalagi apalagi bapak kau tusuk sate lah. Ini kenapa kucing masih ada sisa tujuh nyawa? Kau udah kecabut aja nyawanya? Bodoh bodoh. Tapi dia tadi jatuh dari lantai sembilan loh bang, tengok Iya, tapi kan kucing ada sembilan nyawa Martin Martin. Gak paham aku bang. Nih, kau punya sembilan apel? Ku minta dua. Ah, sisa berapa tuh? 10 uh, uh, Kau punya 9 apel. Ku minta dua, sisa berapa itu, Martin? Ah, uh, tiga Martin, Martin. Kau punya 9 apel. Terus kau kak. Aduh, uh, Oi, oi. Nama kau Bob. Uh, iya. Alah, kau di sini katanya masuk neraka. Kau. Biar ku bacakan dulu perbuatanmu selama di dunia ya. Nih. Satu beramal setiap hari, menolong kucing jalanan, membantu anak yatim. Eh, baiknya kau rupanya. Hmm lama ini pasti si anak magang atau nama MAMAMARTI ya, jika... Kau jangan kagetin gitulah kau, ada-ada aja kau ku tengok Ngapa pula kau orang baik-baik gini kau masukin neraka Ada gila-gilanya lah kau ku tengok T -t Tapi mukanya seram lah bang ku tengok Ingat, don bu, judge by the cover Judge by its cover bang Eh, ngejawab kau lagi, ku di gibil kau nanti Lama-lama naik juga lah darah aku lihat kau Maaf bang Eh, ngejawab kau lagi binatang